Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video review mungkinnya atau mungkin hanya ngobrol-ngobrol doang tentang game di Nintendo Switch, yaitu adalah, uh, one of the best game dari Nintendo Switch adalah The Legend of Zelda Breath of the Wild gitu ya, mungkin kalau kalian memang sedang pengen beli Nintendo Switch dan kalian juga harus tahu kan, gamenya kayak gimana sih, jalannya gitu, apakah 60 fps, apakah berapa fps, apakah gambarnya kayak gimana, untuk performanya gimana gitu ya, apakah stabil, apakah bisa fps drop, atau yang kayak gitunya, di sini saya akan bahas, tapi saya saya mencoba sih untuk selengkap mungkin dan bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran kalian. Di sini kita akan langsung saja buka untuk gamenya, tapi di sini saya agak sedikit saya min untuk kameranya. Sebenarnya saya pengen uh, setajam mungkin gitu ya untuk resolusinya, bisa aja tajam kayak gitu, cuman kalian bisa melihat sendiri. Kalian jadi nggak enak sih nontonnya, dan ini juga saya, bukan cuman kalian ya, jangan kan kalian saja ini yang ngeliatnya jadi jadi kesel gitu Ada kotak-kotak kayak gitu ya, mungkin karena dari layarnya gitu ya Nah, terus pertanyaannya kenapa nggak dikeram pake Elgato? Saya pengen pakai Elgato, cuman ya, kalian kan kalau mainin Nintendo kan ada mode handheldnya kan Nah, saya kasih tahu aja kalau di mode handheld, itu fps-nya yang saya rasa itu jadi lebih tinggi, mungkin 60 lah ya, bisa saya bilang 60 ini fps-nya tapi saat di dock itu bisa 40 puluh sampai lima puluh enggak walaupun saya tokonya resolusinya ke tujuh dua puluh gitu ya atau dari sepuluh delapan ke tujuh dua enggak gitu enggak jadi 60. dan saya sih untuk di docking jadi lebih tinggi ya untuk FPS nya tapi banyak yang bilang untuk docking ini lebih uh, kuat gitu jadi lebih bagus karena di sambil di charge juga kan cuman itu tidak terjadi sama saya dan entah kenapa juga ya ini hanya ini berdasarkan pengalaman saya ya dan untuk gameplaynya sendiri sih, gameplaynya bagus banget. Ini one of the best sih, one of the best fisik in video game sih. Bukan one of the best, mungkin the best sih. Kalau kalian tahu di game ini memang banyak banget yang namanya exploit-exploit gitu ya. Kayak misalnya lu bisa terbang gitu ya, misalnya lu terbang pakai bom gitu ya. Mungkin uh, di sini saya nggak akan tunjukin juga karena susah gitu ya. Karena di sini uh, saya sambil mainnya pakai stick Nintendo Switch-nya gitu. Jujur saya kurang nyaman sih kalau uh, main pakai mode uh, pakai mode uh, table top atau pakai mode docking gitu ya pakai stick bawaan Nintendo Switch, dijuga saya kurang nyaman lebih enak pakai stick PS4 cuman saya belum beli dongle-nya. dan ya udah saya pakai aja gitu dan entah kenapa sih rasanya jadi lebih kecil aja sih di tangan saya gitu dibanding uh, kalau saya pakai mode handheld gitu daripada table top atau mode docking dan untuk gameplay-nya udah nggak usah ditanya saya kasih tahu aja ini the best saya yang suka main video game bisa Dibilang ini adalah the best untuk fisiknya ya Ini fisiknya tuh bisa, lu bisa mental gitu ya Dari tutorial, dari apa, dari dari awal, dari awal capternya tuh sampai ke final boss gitu Lu bisa terbang kayak gitu dan banyaklah untuk exploit fisiknya Kalian bisa nonton di Youtube gitu untuk detailnya gitu kan Dan ini uh, jujur sih yang kalau saya main video game gitu atau mungkin main game Itu ada yang saya fokus ke cerita ada yang saya fokus ke gameplay dan cerita, contohnya adalah The Witcher. Untuk cerita yang saya fokus apa, ya? Switch Conan mungkin ya. Gameplaynya saya nggak terlalu sih, karena ada random encounter ya. Dan ada yang saya cuman fokus ke gameplaynya doang gitu. Contohnya adalah mungkin uh, Legend of Zelda termasuk dan MGS 5 gitu. Itu gameplaynya bagus banget gitu MGS 5 Lu bisa sebebas-bebasnya infiltrate uh, markas musuh gitu dengan cara lu sendiri gitu. Beda dengan Red Redemption yang lu jadi kayak bayi gitu lu. Misalnya dikasih tahu nih lu harus ke sini, harus ke sini lu itu dikasih tahu gitu sama game gitu. Lu kreatif nggak bisa. Lu manjat ke rumah orang gitu misalnya lu disuruh uh, ngomong sama orang gitu dan orang ini adalah penjahat gitu ya misalnya. Dan lu disuruh ngobrol sama orang itu kan kayak mungkin semacam Semacam gudang gitu kan. Nah, lu sebenernya udah tahu gitu. sih orang itu ada di lantai dua Dan lu berpikir lu bisa masuk dari jendela gitu. Dan dan saat lu masuk dari jendela. Itu langsung mission failed. Itu rated itu kayak gitu. Dan itulah kenapa saya gak suka gitu game yang kayak gitu. Lu kreatif gak boleh gitu. Jadi lu harus mengikuti apa yang kata gamenya mau. Atau mungkin yang gamenya mau itu kayak kayak bayi gitu. Kayak toddler. Kayak miners mungkin nih <laughs> Jadi saya gak suka game yang kayak gitu. Dan Zelda bukan game yang kayak gitu. Untuk Breath of the Wild deh ya. Bahkan untuk Ocarina of Time pun yang udah saya main ya. Itu nggak kayak gitu. Ini gamenya itu bebas gitu ya. Lo mau puzzle-nya, lo mau, puzzle mau ngecit gitu ya. Kayak misalnya lo misalnya pakai bom gitu, terbang dari awal serain ke akhirnya gitu ya. Lo bisa terbang kayak gitu. Itu bisa gitu. Bahkan lo mau nyelesain serainya pun dengan berbagai banyak cara, lo bisa gitu. Dan ini bagus banget game gamenya. Saya saranin kalau lo memang punya duit buat beli Nintendo Switch, beli aja gitu ya untuk... Nintendo Switch buat main Legend of Zelda Atau mungkin kalau lu mau gratis gitu Lu bisa pakai emulator uh, Wii U gitu ya di PC kalau PC lu kuat itu juga gitu Atau laptop lu kuat Pokoknya lu harus main Beratus dua berat, berat, saya ini sih harus main Dan uh, ini adalah game yang uh, Mungkin bisa dibilang Banyak orang beli game ini Beli Nintendo Switch hanya untuk main game ini ya Salah satu alasannya gitu Alasan saya untuk beli PS Vita adalah Untuk bermain Persona 4 Golden ya Dan untuk saya beli Nintendo Switch ini adalah karena saya pengen main The Legend of Zelda sama saya bisa main game portable gitu atau mungkin ya main sambil tiduran lah ya. Dan untuk performanya sendiri udah saya bilang ini 60 fps dan tidak ada yang namanya drop kecuali kalau kalian masuk ke uh, apa ya namanya itu Forest Lost Wood kalau di Ocarina of Time itu pokoknya kok kiri Forest ya kalau nggak salah. Jadi kalian kalau masuk ke situ bisa drop apalagi di depan uh, Deku Tree ya Deku Tree ini pohon Deku gitu kalau di Ocarina of Time, kalau kalian tahu juga, udah main juga, nah nanti di situ uh, kalian bisa mengalami FPS Drop, tapi kayaknya cuma di lokasi itu doang, saya udah main game ini sekitar 110 jam, dan saya tidak mengalami FPS Drop, kecuali di lokasi itu, gitu. Dan lokasi itu adalah bukan lokasi yang awal-awal atau yang lokasi yang sering kalian kunjungi, gitu, saya lebih sering lokasi lain, gitu, dan itu, saya lokasi itu udah pas mau tamat, gitu, kecuali mungkin kalau kalian udah beres satu kali playthrough, dan kalian bisa langsung ke situ gitu, kalau kalian uh, memang udah tahu jalannya dan udah tahu caranya masuk ke situ gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video dari uh, reviewnya, nggak tau juga sih ini mungkin uh, video review atau mungkin hanya ngobrol-ngobrol doang, intinya untuk di Nintendo Switch, untuk Zelda ya, ini udah bagus banget gitu, walaupun di Zelda ini ada yang kotak-kotak juga, sama kayak Catherine, tapi... Nggak jadi masalah sih, jujur saya kalau game yang kotak-kotak, game yang nggak ada anti-aliasinya, jujur saya nggak jadi masalah selama gameplaynya bagus dan ceritanya bagus. Walaupun ini dibandingkan dengan Ocarina of Time, ini nggak sebagus Ocarina of Time atau seri lainnya sih yang saya tahu dan yang banyak orang bilang. Walaupun saya baru main Breath of the Wild dan Ocarina of Time, dan ya yeah, memang mungkin Ocarina of Time dan Breath of the Wild gameplaynya tuh fokusnya mereka beda-beda ya. Untuk Ocarina of Time mungkin dicerita dan... Untung Breath of the Wild ini ada di gameplay gitu. Dan gameplaynya ajib banget. tuh bisa cek di Youtube gitu ya. Exploit glitchnya gitu ya. Untuk physics-nya gitu. Untuk fisikanya ini bukan bukan one of the best lagi. Bisa saya bilang the best gitu. Karena saya HP gak pernah ya main game yang ada fisik kayak gini gitu. Yang ada fisikanya nih, ini bagus banget. Dan ini gamenya tuh bisa dibilang agak detail juga gitu. Kalau kalian misalnya hujan. Kalau dan kalian pake... Uh, shield atau pakai armor yang... Uh, metal atau logam gitu... Itu kalian bisa kesambar petir... Dan ada yang kalian misalnya... Ke bagian salju gitu... Itu kalian bisa kedinginan... Ke bagian yang panas kalian bisa kepanasan... Bahkan kalau kalian kegoron... Itu kalian bisa... Bukan kepanasan lagi... Kebakar apa ya? <laughs> Dan kalau kalian tahu juga kata tuh kaya 2, oh game paling realistis gitu kan, nggak ada, nggak bisa gitu, nggak bisa nggak bisa kayak gitu. Red Dead bahkan even Red Dead yang yang overrated gitu ya, Red Dead yang katanya oh game paling realistis gitu kan, ya kesal aja aja, lu nggak nggak nggak harus pakai baju anti dingin gitu dan itu gak realistis sih kalau menurut saya. Cuman ya tergantung juga tergantung dari sereka kalian dan di sini saya tidak dan di sini saya tidak menjelekan Red Dead ya, saya cuman uh, protes aja sih dan ya. Yeah nggak sebagus yang orang bilang gitu ya ini dan game itu adalah game yang overrated setidaknya menurut saya gitu. cuman kalau kalian suka lu suka ya ya udah silahkan aja sih. kalau saya nggak suka sama game itu dan ya kalau kalian suka silahkan kalian main aja mungkin bisa jadi game favorit kalian tapi untuk saya game favorit saya adalah uh, Zelda: Breath of the Wild dan saya nggak heran sih kenapa ini bisa ngalahin Horizon Zero Dawn di 2017 ya untuk kuotinya. saya juga awalnya kan mikir kan eh game apaan nih kan game kartun gitu dulu ya pas saya masih SMA mungkin pas 2017 Apaan kok game kartun bisa ngalahin game PS4 gitu kan Dan setelah dinilai sih memang Dari gameplay ya Dari gameplay pun udah jauh udah kalah gitu Horizon Yoko Dan walaupun gambarnya bagus ya Dan ceritanya Kalau menurut saya sih sama-sama sih Untuk Horizon ceritanya juga gak jelas juga Awal-awal sedih dan Kesananya tuh udah gak berasa lagi Udah berasa hampa aja gitu dan Awal-awal sedih gitu kan Building karakternya bagus gitu dan Setelah Mungkin setelah dewasa ya si Aloenya ini, jadi gitu-gitu aja. Dan ceritanya tuh dibahas dari hologram gitu. Dan sih, gitu nggak dibahas dengan kaksin. para inti ceritanya bagus loh, Horizon Zero Dawn. Bisa saya rekomendasiin, kalau kalian ngerti ya, untuk inti ceritanya. Cuman, ya dengan penyampaian ceritanya kurang bagus ya. Menurut saya setidaknya. Ya, lagi-lagi menurut saya dan pendapat saya dan hanya opini saya aja. Dan ya, jadi intinya cukup gitu doang sih untuk videonya gitu untuk... Review, mungkinnya bukan cuma review Breath of the Wild, tapi review Dead Redemption, Horizon Zero Dawn, uh, review Nintendo Switch juga gitu. Dan intinya untuk performanya bagus di Nintendo Switch, ini mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi mode handheld atau tabletop 60 fps. Dan untuk dockingnya ya sekitar ya, 55, 45, atau 50-an, nggak 60 deh ya. Dan ya, eh, jadi cukup segitu dong untuk videonya, dan terima kasih yang udah menonton, thanks for watching, bye-bye.